Welcome back to my channel Kembali lagi di video aku Jadi di video kali ini Sesuai dengan judulnya Aku bakalan Bocorin ke kalian DIY Atau cara membuat tangan dan tubuh kita Cerah instan Tanpa keluar duit yang banyak dong. Tentunya Manfaat dari body lotion ini yaitu Untuk mencerahkan kulit secara instan Melambapkan Dan kulit terasa halus Terus kenyal juga Nah kalau kita makainya ini dua kali sehari Setiap hari ya teman-teman Siang dan malam Cerahnya ini bakalan permanen deh Insyaallah Terus kalau kita mau ke acara penting nih Ini bakalan berguna banget Karena cerah instannya ini loh Oke tadi berlama-lama lagi Jangan lupa kasih dong Like kalian atau jempol kalian Ke video aku Terus klik juga tombol subscribenya Agar aku makin semangat buat video-video terbarunya dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan follow juga instagram aku di sini stay tune terus. bahan dan alat yang diperluin yaitu hand body lotion. Di sini aku pakai merek dari Vaseline yang Healthy White. Tapi kalian boleh kok pakai merek apa aja asalkan manfaatnya untuk mencerahkan kulit. Terus di sini aku juga pakai krim siang dari Pond's White Beauty. Nah, jadi fungsi si krim siang Pond's ini untuk mencerahkan kulit dengan instan. Kemudian siapin juga sendok kecil. Di sini aku pakai sendok khusus untuk Mengaduk bahan-bahan yang dimix nanti Siapin juga wadah tertutup Untuk menyimpan handbody lotion Yang kita buat nanti Agar tidak kotor Terus siapin juga wadah apapun uh, Kalian bisa siapin mangkok Atau terserah kalian Sini aku pakai sendok masker aja Untuk takarannya handbody lotion 2 sendok makan Atau 2 sendok teh dan si Pons cream siang ini satu sendok makan atau satu sendok teh Jadi dua banding satu ya Nah langsung aja Di sini aku pakai sendok yang paling besar Untuk wadah mencampur semua bahan Terus sendok kecil untuk ukuran cream ponds yang bakalan dicampur Dan sendok yang di tengah untuk ukuran body lotionnya Aku tuangin 1 sendok teh Body lotionnya Aku sengaja buat semuanya sedikit Karena untuk contoh ke kalian aja Agar kalian gak usah Beli produk yang mahal-mahal Dan setengah sendok teh cream ponsnya Terakhir tinggal diaduk rata Dan pindahkan ke tempat yang tertutup untuk cara pakai hand body lotion ini sama kayak kita pakai hand body lotion biasa yaitu diusapin aja secara halus ke tangan kita terus didiamin beberapa menit agar produknya menyerap dengan baik Di sini aku pakainya di sebelah kiri aja soalnya untuk perbedaan ke kalian semua agar kalian tahu hasilnya gimana inilah hasilnya gimana menurut kalian Emang sih di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini beneran cerah banget, terus lembut dan jadi kerasa kenyal dah kulit. Kalian bisa cobain di rumah, praktekin, terus kalian komen di bawah gimana hasilnya, oke? Okay? Kalau kalian mau request video apa lagi yang bakalan aku buat nanti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa kasih dong like kalian atau jempol kalian ke video aku ini, terus subscribe juga yang berwarna merah di bawah diklik agar aku semakin semangat buat video-video terbarunya. Dan tombol loncengnya diklik juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan share juga video aku ini ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya ya. Comment juga ya video aku di bawah. Ini kalian bisa follow Instagram aku di sini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye girl.